Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang, kembali di FATV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah persahabat Les Law, dimanapun kalian berhenti untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita mendapatkan kabar gembira. Ini langsung resmi dari Bang Boril sebagai manager Les Law. Kita lihat persahabat di laman Instagram pribadi miliknya Bang Ariel Ini mengunggah postingan tentunya kabar gembira. Lesti Rizky Vilar akan kembali tampil malam hari ini di acara Dangdut Academy 5 babak 50-50. Akan tampil barang, akan tampil selalu cute di atas panggung Untuk menyuguhkan kebahagiaan buat kita semuanya warga Konoha pastinya Kita simak di kalimat caption info yang langsung dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, jangan lupa malam ini dangdut akademi babak 50-50 Ada penampilan mereka berdua Leslar, jangan lupa live hanya di Indosiar Pantengin channelnya, terima kasih Itulah info resmi dari Bang Boril yang mengabarkan untuk semuanya penggemar Lesnar malam hari ini akan tampil barang kembali untuk memberikan kejutan spesial untuk kita semuanya berikutnya persahabat disimak juga ada potret semalam saat di acara di 5 spesial juga tayang perdana lagu sekali seumur hidup Masya Allah Foto bareng dengan fans-fans yang luar biasa, semakin bangga dan kagum terharu pastinya. Ini baru sebagian persahabatan ya. Wow, apalagi semuanya pada kumpul, believers juga pastinya nggak ketampung lagi nih Studio 5 Indosiar. Ini the best banget ya. Kita semakin bahagia dan bangga dengan fans-fans yang semakin kompak dan solid mensupport apapun itu untuk Lesti dan Bilar. Foto ini pun diunggah kembali oleh akun mr.mrs.mrb underscore, kalimat caption pun dituliskan Masya Allah, ini baru separuhnya, belum lagi below Force andai semua bisa kumpul, nggak ketampung tuh studio indosiar." Memang ini keren banget persahabat ya Ini bukan separuh lagi Ini memang baru secuil nih persahabat ya Kalau sudah kumpul semua Masya Allah luar biasa Dan kita lihat juga persahabat ya Ke kabar berikutnya Ada potret Lesti dan Bilar Saat di kantor Meta Ini luar biasa juga kejutan spesial Bakal ada gebrakan baru dari Leslar Entertainment Bersama Meta Kita tunggu saja Doakan yang terbaik Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan Mudah-mudahan Selalu lancar Sukses Amin. Dan kita lihat juga di kalimat yang diunggah di postingan ini. Yey, Lesti Joara Reski penyelar terima kasih udah main-main ke kantor. Kata tim luar biasa banget ya. Makin kagum dan bangga dengan Lesar Entertainment. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Amin. Dan kita lihat juga persebet. Untuk momen selanjutnya setelah meeting di kantor Meta langsung main sepak bola ya potret kemarin sore. Papa Bilar sudah berada di lapangan sepak bola dengan tim Marwah FC Ini keren banget juga, Masya Allah Sehat selalu untuk Papa B Mudah-mudahan semakin sabar dan kuat menghadapi orang-orang di luar sana yang selalu nyinyir Yang selalu berkomentar negatif Kita sebagai fans sejati selalu mendukung, mensupport, dan mendoakan idola kesayangan kita dan berikutnya juga bersahabat, bangunin akan menginfokan mengenai polling sementara The Most Karmic Male Celebrities 2022. Papa Bilar masih berada di nomor 2 dengan perolehan voting 7.58 votes. Sedangkan di nomor pertama diduduki oleh Rangga Azob dengan perolehan voting 7.508 votes beda tipis banget persahabat ya terus semangat warga konoha terus kompak dan solid terus untuk mendukung Rizky Bilar sebagai The Most Karmil Male Celebrities 2022 dan berikutnya juga persahabat ya, ada info dari L2W untuk warga konoha kita semuanya dihimbau untuk voting Lesti jadi artist of the moon voting pakai koin gratis kalian di aplikasi Jux persahabat ya kita lihat untuk Bunda Lesti sementara masih tentunya di posisi puncak ini info semalam yang kita dapatkan dari L2W perolehan sementara nih persahabat ya idola kesayangan kita di nomor pertama Alhamdulillah kita pertahankan persahabat ya mudah-mudahan bertahan dan bisa mendapatkan gelar nih persahabat ya untuk Bunda Lesti sebagai artist of the moon on Jux ID kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh L2W. Selamat malam, jangan lupa ayo voting lesti kejora untuk jadi artis of the moon on jukes. Pakai koin gratis kalian ya, guys! Ini info semalam yang diinfokan langsung oleh L2W. Semoga kita semakin kompak terus dan semakin solid. Masih menunggu, cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru.